Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ke kabar pertama para ya Yang mana tentunya sebelumnya kita mendapatkan asupan vitamin bahagia langsung dari Dede Lesti Kejora Yang mengunggah sebuah postingan cantik yang tentunya membuat kita semua para fans terpana melihat foto cantik Dede Lesti para Apalagi melihat senyumannya yang selalu membuat kita bangga dan bahagia Mudah-mudahan dari LST selalu diberikan kesehatan Tentunya, postingan tersebut banyak menuai pujian dan respon yang sangat positif Salah satunya dari akun Richard Ricardo, para yang mengatakan "Happy Jumat, barokah Dede Lesti Kejora" luar biasa. Para yang dukungan selalu diberikan doa serta support dari fans untuk Dede Lesti Kejora. Selanjutnya tentunya pujian dari akun Instagram. Ka Fahrid mufama cetar parasabat ya disitu mengatakan Selamat hari Jumat sayang Ya Allah cantik banget my Dede tuh parasabat ya luar biasa memang doakan yang terbaik selalu ya untuk idola kita ini mudah-mudahan diberikan keberkahan kesehatan dan kebahagiaan. Berikutnya, para sahabat, kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial yang mana tentunya postingan Dedek Lesti yang sekarang dan postingan lamanya Rizky Pilar. Ini sama-sama menuliskan caption memandangmu, para sahabat, ya ini salah satu tentunya yang dinamakan jodoh, para sahabat, ya luar biasa. Persamaan keduanya tentunya banyak sekali, para sahabat, ya doakan mudah-mudahan rangkaian acara pernikahan mereka selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Selanjutnya para sahabat terbaru dari gasnya Rizky Bilar Yang mana tentunya Bang Bilar sedang santai persahabat ya, masih di Cianjur nih Yang bilang sudah balik ke Jakarta, Bang Bilar masih di Cianjur Doakan yang terbaik saja untuk idola kita ini mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Posingan tersebut juga telah diripos kembali oleh hakun HP Red Kata Sultan Ada kalimat caption juga dituliskan sejenak menepi dari kebisingan kota metropolitan Persahabat ya, ini adalah tempat ternyaman bagi Rizky Bilar Tentunya Rizky Bilar sudah merasa betah persahabatnya Tinggal di kampungnya, Dedek Lesti Kejora yang di Cici Anjur. Mudah-mudahan saja ada kejutan vitamin yang kita dapatkan sore hari ini. Tetap pantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian, para sahabat, mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.